Hal-hal yang membahagiakan bersama dengan orang-orang yang minangkan. Ketika aku pulang, semua terasa seperti mimpi. Malamku jadi sepi. Sunyi. Dan sendiri, aku benci Hidupku dipenuhi dengan rasa khawatir. Hawa mendung seperti berjalan di atas kepalaku setiap hari. Itu kenapa bahagia walau sederhana. Tampak tapi itu nyata. Tadinya aku pikir itu hanya mimpi. Aku adalah orang yang beruntung. Dikelilingi dengan orang-orang baik. Mengajarkan betapa hidup ini luas. Bukan hanya sebatas aku. Dan dia, apalagi sebatas aku, dan diriku sendiri. Yang entah kenapa, semua terasa jauh lebih baik. Hanya dengan ada mereka, di sampingku. Kayak pernah gak sih kalian bahagia di dekat seseorang tapi bukan karena fisiknya bukan karena raut wajahnya bukan tentang alis tebalnya atau ngeliat punggungnya dari kejauhan tapi lebih jauh dari itu Kamu bahagia hanya dengan mendengar suaranya, langkah kakinya, isi pemikirannya, selera humornya kadang receh. <laughs> Semua yang bikin kamu jatuh, tapi nggak selalu karena cinta yang selalu tentang fisik. Terima kasih. Aku harap kita semua seperti ini selamanya. Bahagia meski kembali sepi. Bahagia meski kita selalu. Bahagia dengan hal-hal sederhana.